Halo guys, jumpa lagi bersama Kurobox Kali ini kita mau Bantu teman-teman Gimana caranya Install External Maps ya, atau Mod Maps Di CSPB ya Mungkin dari teman-teman ada yang Pengen nambahin map lain Biasanya Banyak stok-stok map di Seperti GameBanana.com Itu banyak maps-maps Yang di luar dari maps main blank, dan di luar dari default mapsnya counter strike, ya, jadi kita bisa custom dan mainkan, ya, di maps-nya. Nambah banyak custom nah, apa bedanya dengan counter strike biasa? Nah, di cspb itu ada sedikit tambahan sih, sebenarnya konfigurasi untuk bisa menjalankan map di cspb karena ada sedikit config yang dibuat dari developer untuk bisa nampilin maps jadi nggak enggak kayak Counter strike yang tinggal opas file nya boom di in game ada oh, oh. nah cspb sendiri kan karena kita menggunakan launcher ya jadi supaya tampil di launcher itu ada caranya nah langsung aja kita coba download maps nya nah ini ada contoh maps yang custom map ya coba download dulu ini maps nya buatan caki script ya kalau gak salah Ya, betul. Ya, ini milik kaki script. Dia ownernya yang buat. Ya, langsung aja kita download. Ya, kalau sudah di-download, kita buka, atau kita cek di. Download file, saya langsung kita ekstrak aja. Sorry, oke. Okay. Tidak bisa baca deskripsinya, kalau mau ya <laughs> langsung aja kita copy. Copy, nah kemudian tinggal kopasanya di folder Counter Strike seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini untuk csbb itu ada script tambahan untuk memunculkan maps nya yaitu ada di Counter strike -right Counter strike -right addons, config Config lus kemudian ceknya di map mode, nah klik buka map mode kemudian minimize dulu, kita pindah ke Counter strike -right maps tadi kita download map supply base, kita cari dulu namanya DM supply base ya, nih BSP ya, file map itu BSP. Nah kita buka lagi, ini yang map mode. Nah di sini udah banyak list map CSVB yang udah dari udah install. Ini untuk sementara, kita cek dulu di launchernya. nah di sini belum ada ya, belum tercantum maps supply base nya karena belum kita masukkan script nya oke, okay, langsung aja kita close dulu kemudian kita kembali ke folder maps tadi ya untuk track maps nah yang ini tadi ya map mode itu kita kita copy aja yang udah ada contohnya misalkan midtown atau apalah ini ini M-Station sorry ini M-Station kita copy ya copy kita taruh di ini aja send mention bawahnya enter jangan paste nah ini kita tinggal ganti aja ini maps untuk komen yang maps itu ini diisi dengan nama maps yang BSP Contohnya tadi, ini yang BSP, ini DM, supply base BSP. BSP yang di dibawa, kita tulis DM supply base-nya aja, kita copy, kemudian paste di sini. Oke, okay. nah untuk name, name itu yang bakal muncul di launcher, namanya apa, kita bisa bebas nulis. Contohnya supply base, gak pakai DM ya, nih, supply base aja. Nah, di sini ada pilihan bomb Deathmatch, Eliminate, Destroy, Dino, Zombie, Zombies Nah, untuk karakter di pb sendiri kan map ini berkarakternya hanya deathmatch sama eliminasi setahu saya jadi yang bom mission itu di 0 atau off ini angka satu deathmatch untuk eh, sorry, yang ini deathmatch 1 untuk DM mode, yang ini eliminate eliminasi mode, yang angka 1 juga diaktifin. jadi yang aktif cuma dua casemate sama eliminasi kalau udah bisa save close nah kita buka lagi gamenya nah dia udah muncul supply base tepat di bawah science mention tadi oke okay, kalau udah langsung aja kita play nah ini marknya udah ya, guys uh, up supply base nya dimainkan dengan mode live match. Oke okay, mungkin cukup sekian untuk dulu video dari kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau misalkan mau bertanya bisa langsung di drop di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you. Jangan lupa subscribe dan konten terus channel ini. Bye-bye.